Assalamualaikum sobat ASCII. Biasa ngetik di Word bikin kolom tanda tangan dengan cara seperti ini. Gimana cara mudahnya dan cara agak cepat rapi? Langsung disimak aja ya. Di Word kita sudah buka seperti ini ya formatnya kita langsung buka table tiga kali lima table ya baik setelah dibikin itu lima table kita ketik ya apa isinya tergantung kebutuhan ya sekretaris ketua atau ada bendahara di situ ya nah, kalau sudah selesai kita isi kita blok aja ya kita no border ya selamat mencoba semoga bermanfaat